Selamat berjumpa kembali dengan tutorial metodologi kritis Kali ini saya akan memberikan satu penjelasan mengenai komunikasi antar budaya khususnya bagi promovendus saudara Arif Nuriana yang akan mengerjakan disertasinya tentang komunikasi antarbudaya persoalannya dari mana kita belajar komunikasi antarbudaya sudah barang tentu harus dipahami dahulu mengenai terminologi komunikasi antarbudaya jadi kata komunikasi itu tidak hanya berbincang-bincang atau bercakap-cakap saja, tetapi bagaimana proses perbincangan itu terjadi. Ya, yang pertama, pasti kalau perbincangan itu ada dua kubu, ya, kubu satu, kubu dua. Disebut komunikator kalau dia menyampaikan pesan, disebut komunikan kalau dia menerima pesan. Tetapi dia menjadi komunikator kalau dia menyampaikan pesan Dan ini dari komunikator menjadi komunikan kalau dia menerima pesan Inilah yang disebut dengan proses komunikasi diadik Dan komunikasi langsung Itu harus dipahami yang pertama Apakah penelitian Anda akan berbicara tentang komunikasi antar persentu persen secara langsung yang diadik itu tetapi apakah Anda ya mempunyai kajian di mana dua kubu ini diperantarai oleh media yang disebut dengan komunikasi triadik itu yang masih dipahami berarti Berkomunikasi menggunakan saluran atau media Nah di dalam proses itu banyak hal yang harus kita pahami Yang pertama, kedua sudah kita jelaskan Yang ketiga pasti di dalam eh, berkomunikasi itu ada pertukaran pesan ya, Pesan itu yang ketiga Yang mau dikaji apakah itu unsur-unsur pelakunya atau pesannya, atau dua-duanya, atau kalau dia komunikasi triadik, yang di studi adalah pesan melalui saluran, atau saluran itu sendiri, atau tiga-tiganya. Kalau Anda meneliti keseluruhan, berarti itu membutuhkan suatu pikiran yang lebih kompleks, berbeda misalnya anda akan mengkaji salurannya saja, jadi itu studi media komunikasi bisa bermacam-macam ada media baru, ada media tradisional itu yang mesti harus difikirkan terus-menerus di dalam perasaan anda dan pikiran dan kemudian kalau anda sudah mengetahui mengenai apa yang studi, kalau ini halayak Ya itu studi halayak Kalau itu komunikator Ya studi komunikator Atau studi kalau itu elit politik ya studi elit Ini akan menentukan metode apa yang saudara gunakan Meskipun Anda akan mengkaji tentang komunikasi antarbudaya Nah komunikasinya ini Mesti harus dipahami terlebih dahulu Proses ini Ada dua karena pada waktu komunikator menyampaikan pesan dia ya melakukan satu interpretasi juga terhadap uh, pikiran-pikirannya yang diperoleh dari masyarakat juga komunikannya akan menginterpretasi terhadap pesan yang diterima dan ini menjadi masalah di dalam komunikasi menjadi problem maka dari itu uh, kita harus melihat antar budaya itu seperti apa. Ya, antar budaya itu adalah komunikasi yang dilakukan baik itu individu maupun kelompok yang berbeda budayanya. Nah, budaya itu apa? Ya, pertama budaya itu ya dari asal-usul, ras, etnik, kemudian bahasa, dan adat-istiadat. Di situ ada... Banyak hal di dalam adat-istiadat itu. Ada perbedaan kepercayaan, ada stereotip, kemudian ada etnosentrisme. Dan juga di situ ada yang disebut dengan superiority dan inferiority. Misalnya kita studi tentang hubungan antara uh, ras ya. Solo dengan ras Belanda itu karena dulu pernah menjajah dia merasa superioritas nah itu. Dan kita juga sering disebut inlander dan mungkin juga bersifat inferioritas. Itu itu persoalan-persoalan nanti yang akan dicaci fokusnya di mana dahulu ya. Tapi yang jelas bahwa kita harus mempunyai oh, kerangka berpikir yang jernih dahulu di depan. Sebelum ada persoalan yang mau kita berbincangkan budaya itu juga termasuk kelas sosial ekonomi atau strata ekonomi baca bukunya Porter International Intercultural Communication ya saya kira itu buku yang cukup bagus di dalam memberi pengantar dan apakah kebudayaan itu adat istiadat itu mana pentingnya di dalam komunikasi ada syarat di dalam Berkomunikasi itu karena kalau antar kelas itu ya ada persepsi yang mungkin negatif, tetapi juga kemudian ada anggapan atau ya persepsi tersebut kemudian berpengaruh di dalam kita berkomunikasi. Misalnya, kalau itu uh, strata sosial, ya bukan strata ekonomi, kalau strata sosial misalnya ya. Antara orang kampung dengan orang kota Atau uh, orang yang mempunyai status sosial yang rendah Dengan pejabat misalnya Itu akan mempengaruhi proses komunikasi Mungkin kita sampai pada persoalan kejujuran Persoalan keterbukaan Dan juga ya rasa takut Rasa apa Prejudice yang muncul dan apabila itu kelompok besar, prejudice ini merupakan uh, satu asumsi dasar kita di dalam komunikasi antarbudaya. Setidak-tidaknya ada yang sudah dibawa dari kebudayaannya, yaitu stereotipe dan etnosentrisme. Ada stigma stigma atau labeling-labeling terhadap kebudayaan lain. Kadang-kala. -kadang satu kebudayaan merasa lebih tinggi dengan kebudayaan lain dan itu mengakibatkan e, berkomunikasi secara tidak sehat dan itu persoalan di dalam komunikasi antarbudaya dan lintas budaya nah setelah ada misunderstanding ini biasanya juga bergerak pada persoalan-persoalan kesalahpahaman yang lebih luas itu konflik konflik itu ada dua, yang satu konflik yang bersifat Simbolik Dan ada konflik yang bersifat fisik Ya terserah mau apa yang Mau diteliti apakah dua-duanya Atau it's just a conflict, physical conflict saja ya Nah kalau sudah bergerak kepada physical conflict Ya, ya kemudian kita harus membuka teorinya itu teori konflik ya. Jadi ada teori komunikasi yang tadi ada proses communication Kemudian ada teori konflik dan itu dekat sekali di dalam komunikasi antarbudaya bahwa konflik itu apakah simbolik atau fisik itu begitu sangat dominan. Dan itu sangat bagus dilihat dari perspektif komunikasi antarbudaya karena kita dapat mengetahui konflik itu dari mana. Apakah dibawa karena kebudayaannya itu, stereotip dan nasentrisme atau bahkan juga semacam ya antipati maka dari itu di dalam hal komunikasi antar antarbudaya itu ada tiga hal yang saya tulis di dalam buku saya komunikasi multikultural tahun 2001 ya saya kira saya ada tiga kategori yang mungkin bisa menyelesaikan pendekatannya satu bahwa apabila terjadi kesalahpahaman dapat diselesaikan, ya masing-masing dia harus menumbuhkan rasa empati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya kemudian simpati. Nah bagaimana cara membangun empati dan simpati ini? Yang pertama adalah familiarism. Jadi harus ada rasa kekeluargaan dulu. Kalau hal itu tidak memungkinkan, ya bagaimana caranya agar supaya... Uh, ada familiarity Di situ Nah setelah ada familiarity berkumpul Begitu maka ya dicari Sesuatu yang bersifat similar ya, Yang sama ya, Kalau opinya mancing Ya mancing Jadi dapat menghindarkan Dari Perbedaan-perbedaan uh, budaya tadi Yang saya sebutkan Kemudian yang kedua adalah proximity Jadi proximity itu ya Hal-hal yang kira-kira dapat di apa e, dikompromikan itu ya misalnya kedekatan budaya e, kemudian persamaan ya mungkin persamaan agama persamaan hobi kalau kedekatan ya itu kedekatan bisa e, baik rasial maupun e, kedekatan etnis ya kita mungkin lebih dekat dengan orang Malaysia dibandingkan kita dengan orang India karena secara Uh, geografi juga lebih dekat dan secara etnisitas itu kulitnya kurang lebih sama dan juga bentuk tubuhnya kurang lebih sama itu berpengaruh sekali di dalam komunikasi antarbudaya dan apa tujuan kita mempelajari komunikasi antarbudaya itu ya kita harus menjadi pacemaker pacemaker itu harus uh, bagaimana cara mengatasi mengatasi agar supaya Terjadi bisbol ya, koefisien hidup berdampingan secara damai di dalam perbedaan itu. Um, misi besar dari komunikasi antarbudaya. saya kira, itu introduksi saya. Ya, sudah, Arif Silahkan Anda bercaya dahulu menyusun problematiknya. Apabila Anda ingin um, mengetahui bagaimana cara menyusun problematik, kemudian jalan, bisa ada lihat pada uh, tutorial metodologi untuk menulis disertasi dari kami. Sekian. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Bye. Ciao.